agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Roket Falcon 9 dua tahap yang membawa 54 pesawat ruang angkasa Starlink lepas landas dari stasiun luar angkasa Cape Canaveral di Florida. Itu sekitar 80 menit lebih lambat dari yang direncanakan semula karena SpaceX menunggu cuaca yang buruk itu cerah. Kurang dari 9 menit setelah peluncuran, tahap pertama Falcon 9 turun ke Bumi untuk mendaratkan di pesawat tak berawat SpaceX A, shortfall of gravitas yang ditempatkan di Samudera Atlantik di lepas pantai Florida. Itu adalah peluncuran dan pendaratan kedua untuk Falcon 9 tahap pertama ini. Sementara itu, tahap atas Falcon 9 terus mengangkut satelit Starlink ke angkasa akhirnya mengerahkan semua 54 satelit itu ke orbit bumi rendah sekitar 15 menit setelah lepas landas seperti yang direncanakan. SpaceX memiliki rencana besar untuk Starlink, seperti yang ditunjukkan oleh irama peluncuran yang agresif. Pada hari Kamis, 25 Agustus misalnya, Elon Musk mengumumkan kesepakatan dengan T-Mobile untuk menggunakan Starlink untuk memancarkan konektivitas langsung ke smartphone. Layanan direct to headset itu diharapkan untuk debut tahun depan. Ini akan menggunakan satelit Starlink versi 2 yang akan jauh lebih besar dan lebih mampu daripada satelit Starlink yang telah diluncurkan SpaceX hingga saat ini. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait SpaceX meluncurkan 54 satelit Starlink pada 28 Agustus 2022 dengan roket Falcon 9. Selanjutnya,